Halo semuanya, aku balik lagi nih dan kali ini aku mau nyobain jajanan anak-anak seperti ini. Kenapa aku kepikiran buat nyobain ini? Karena kemarin ada anak kecil yang minta ini dari pagi sampai siang tuh ngomong terus dia nggak berhenti berhenti karena belum dibeliin. Ini adalah coki coki, coko kaciu, susu coklat tiga kelezatan kacang mede, oke. Okay. Jadi ini adalah susu, coklat dan kacang mede. Bentuknya mungkin bakal seperti ini. Aku sih belum pernah lihat dan belum pernah nyobain sebelumnya ya. Ya kemarin waktu anak cerita aku nggak sempet lihat sih. Kemasan pelindung. Oke, okay. ada label halal di sini. Coklat pasta dengan kacang me mede. Oke, okay. coklat kacang dengan coklat pasta dengan kacang mede. Oke. Okay di bagian atasnya ini ada gambar Nusa dan rara keliling dunia kumpulkan kartu AR apa tuh bagian belakangnya ada komposisi ini adalah produk dari Mayora dan informasi lain-lain seperti itu oke langsung aja kita bukalah. jadi orang dewasa kayak saya wih orang dewa orang dewasa cuy belum tahu apa ini Oh di dalamnya tuh ada lagi ternyata kayak gini Oke okay. dia unik nih Ini buat thumbnail ini bagus nih kayak gini Nah Nah kayak gini ini bagus nih Ya tapi biasanya thumbnailnya sih langsung aja dari itunya ya Loh mana kartu AR-nya? Ada nggak Oh nggak ada cuy mungkin kalau beruntung kali dapat kartu AR nya kartu AR itu apa ya dan ternyata nggak ada kartu, kartu AR nya kok jadi ya lah ini isi dalamnya kayak gini coki coki coko dan bukanya di sini nih nah jadi dia coklat dengan selai kacang mede, kayak gitu ya, tadi ya, lupa ngomong-ngomong, aku udah cuci tangan terlebih dahulu ya, sebelumnya jadi udah bersih, buat kalian yang mau makan, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu kayak gini untuk bentuknya itu seperti itu oke, cobain hmm. oke, ini teksturnya agak basah ya mm -hmm. ini rasa coklatnya sedikit tapi rasa manisnya lumayan banyak Oke kayak kayak coklat yang di wafer roll kayak gitulah sama aja sih cuman ini ada kayak rasa kacang medenya sih emang. Mm nah semua di kiki. mungkin yang nonton video ini bakalan banyak yang anak kecil kali ya <laughs> tapi ya udah, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai sekarang jangan lupa klik tombol subscribe nya buat kalian semua yang mau dan kita ketemu lagi vi di video berikutnya bye desain ininya bagus banget beneran ini desainnya keren bagus lah kalau disini bagian dalamnya sih biasa aja Rasanya buat aku ini Ya enak <tap -tap> Tapi agak aneh sih Dari jambu medenya nggak ada jambu medenya di dalam